Sudah gambar rumput lagi Selamat pagi. Bagi ini, lalu perhatikan ini. Batu akik kecubung, ungu. Ini sudah cutting. Warnanya biru, ungunya, uh, oh, sangat bagus. Ini sudah peserta dengan memonya Ini untuk dimensional 1 cm-an. Ya? Bisa lihat 1 cm. Ini untuk Nomor serinya, registrasinya sudah terregistrasi di Indogame.net, jadinya Anda bisa cek. Ini untuk batu wakinya, ini harganya 135 ribu aja, bisa bayar di tempat kalau COD. Untuk pemesanan bisa tinggalkan di kolom komentar atau cek di deskripsi, biasanya saya cantumkan. Kalau tidak, berarti lupa, saya tutup lupa. Terima kasih atas sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.